itu Kedua berpihak Apa yang, yang Jadi rahasia mati-mati Baik rahasia Mati-mati maupun rahasia berkuat Itu tidak boleh ada ber... Jadi Pesan Nabi Yang kata bahwa suami Itu adalah pakaian dari istri dan sebaliknya istri adalah pakaian dari suami apa kemungkinan pakaian adalah menutup jadi menutup. jadi apa yang kekurangan-kekurangan suami oleh istri tidak boleh kepada siapa saja termasuk kepada orang tua demikian sebaliknya kejelekan istri tidak bisa atau istri tidak bisa kepada oleh suami kepada siapa saja termasuk. Jadi, kalaupun akan terjadi, sampai harus bertengkar karena sesuatu yang perbedaan yang berdapat maka perkentara itu sedapat mungkin tidak kedengaran dari luar tahap lebih-lebih, jangan sampai kedengaran di luar rumah adalah lakukan andai yang luar kamar, bahkan ada yang luar sana Alhamdulillah saya yang 26 tahun pertanyaan saya yang pertama perkahwinan saya yang berdua sejati 24 tahun tidak pernah anak saya mengetahui bahwa saya cek. anak pun tidak tahu bahwa saya lepas itu pernah cek. tapi anak-anak tidak anak pun tidak tahu bahwa sehingga anak bisa bercerita kita dengar bahwa Bapaknya dalam buku Sementara teman-teman selalu bapak saya sendiri. Tapi kalau terpaksa. Harus mengaji. Maka asliya jangan mengadu kepada orang tuanya Sama iya-sama iya Lagi mengadulah kepada orang tuanya Rimpin Orang tadi itu akan mendapatkan berdapatkan jalan keluar Menurutkan pula sebalik Kalau Rimpin harus Mengadu Jangan mengadu kepada orang tuanya pada pada Dan orang tua Ini hanya Memperintah Pendanaan tersebut tidak mencampuri minta tapi itu Jadi itu yang yang kedua. Ya. Ya. Jadi ya. lagi bahwa suami adalah Itu yang kedua. Yang ketiga ya. jalan hana keuangan rumah tangga karena kadang-kadang ini yang kita menyebabkan tidak ada pola yang baki bagaimana mengatur keuangan rumah tangga antara tuan dan duanya. tapi yang paling ada ada cara-cara atau ada perilaku di dalam hal mengelola keuangan yang tidak baik mendengarkan Sangat tidak baik, maka sopor ke belakang itu. yang bosan. Karena terlalu mau mencampuri, terlalu dia mau mengatur, akhirnya kita tidak lewat bergerak untuk berbelanja, karena semua segala sesuatu punya diatur oleh suara. Nanti kita berbelanjakan suara dengan tanah jat, itulah di dalam maka serpira-pira. Itu pasti tidak baik. Dan sebaliknya, Tuhan menunggarkan, karena terlalu banyak karena terjadi akan menggunakan keuangan itu lebih baik. Tapi setuju kita dapat menjadikan keuangan itu, sehingga akan segera diri dia lakus dan tidak berjajar, sebaiknya. saya menarik ada pola yang baik, apa-apa, yang bangun antara yang penting kedua hari ini. Dan pola keuangan itu dengan baik, karena bukan itu yang sangat dari saja kalau suami mau memberikan kebahagiaan tiba-tiba lakukan kemudian dihitungannya kamu berikan subhanah tapi tidak ada wang jongkas kerana dia tidak bebas wang itu semua kalau ada jadi selahkan jadi sebaliknya juga tidak baik karena suami semua memuasai wang itu dan wang itu hadis tidak itu dia dan harga wang hadis tidak tahu tidak jangan masalah keuangan dan pokok adalah Sering orang Anda mungkin kata -kata bahan -kata bahan -kata bahan -kata. Kita nah kita harus berusaha ini supaya kita mendapatkan istri, dan dengan jalan dengan yang salah dan dengan istri, kita bisa memberikan banyak kepada mereka, mereka banyak usaha-usaha yang perlu dan itu hanya bisa didialai, kalau diantara, anggota masyarakat itu, ada yang mempunyai listri banyak dan ada yang mau. Jadi, dan itulah yang menolong kita untuk berkontrol ke atas karena kita melakukan kebaikan kekuasaan. Dan pesan lagi hingga, manusia yang tinggi derajatnya adalah manusia yang paling banyak yang patuh diantara dan Manfaat yang bisa kita berikan kepada lain, bagi orang yang dalam selama hidupnya dia berusaha keras, mencari resmi, dan dengan resmi itu dia bisa memberikan sumbangan dan kepada saat saan dia, itulah orang yang boleh menghati kita berkata bahwa orang yang banyak persidupan karena dia memang ada ada, ada ada, ada matinya, pastinya dia jadi, karena malam adiknya, masih besi untuk itu Jadi, akhirnya, dia Saya dan dan Rumah tangga ini, dan suami saya tujuan saya saya dan saya di ini yang ada yang Hai, yang diberikan lagi hai, hai, apa apa yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang tidak dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Yeah. I'm uh -huh.